ngintik-ngintik menane enggak, enggak. Eh, Sampai. salah,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 Ibu Siwi menginformasikan bakal ada acara terbaru di Indesiar, program baru di Indesiar itu adalah The Koplo. Koplo Holic Indonesia, siapkan diri kamu ikut audisi online The Koplo, tunjukkan aksi spektakulermu. Kita lihat persahabat ya, kalimat caption info yang dituliskan. Halo Koploholik Indonesia, untuk semua generasi ayo segera daftar dan tunjukkan jiwa koplomu untuk mengikuti talent search baru di Koplo, di Indesiar. Siapa sih yang kini tak tahu lagu Koplo, lagu paling asyik untuk joget dan berdendam? Ikuti syarat dan ketentuan yang tertera di poster ini ya, selamat terkoplo-koplo dan good luck. Salam hangat, Ariswi Ahmad itu informasi penting untuk semuanya persahabat ya ada program baru dari Indosiar ini kejutan juga pasti untuk warga konohan mudah-mudahan ada Bunda Lesti yang bisa tentunya mengisi acara program terbaru di Indosiar ini kemudian juga persahabat perhatikan ada cirukan vitamin juga yang kita dapatkan saat Lesti Bilar menyaksikan tim kesayangannya Papa B Golden Warriors persahabat yang bertanding dan Alhamdulillah saat timnya menang Lesti Bilar ini heboh banget bahagia dan senangnya luar biasa ya perhatikan persahabatnya Cidukan yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya saat leslar menyaksikan pertandingan sepak bola Golden Warriors persahabatnya yang bertanding Mudah-mudahan dalam kesayangan kita selalu sehat dan selalu bahagia Ekspresi bahagia Papa Bi dan Bunda Lesi Aduh, Masya Allah banget ya Asik dan seru banget nih Mudah-mudahan Leslar dikelilingi oleh orang-orang baik Kemudian juga persahabat ya Saat semalam Banyak sekali Mas Wawan yang tentunya ngintilin Leslar Persahabat ya Di sini Papa Bilar tentunya menyampaikan secara tegas Kepada Mas Wawan dan Mbak Wawannya persahabat ya Untuk tidak membuat tagline yang aneh-aneh. Kita lihat persahabat ya. Ini detik-detik papa Bilar melihat ke belakang kepada Mas Wawan dan menyampaikan sebuah kalimat. Ia jangan bikin tagline aneh-aneh ya, kata papa B. Kata Mas Wawannya, Engga, enggak, enggak. Bapak B juga menyampaikan juga, kentut aja salah saya, katanya persahabat. Tuh, dengerin ya untuk wan, -wan. Papa Bilar ngomong ini bener banget persahabat ya Kentut aja salah Rizky Bilar Apalagi kalau sampai berita di pelintir-pelintir Untuk media-media persahabat ya Yuk tentunya kalian harus bijak memberitakan Leslar Mudah-mudahnya idola kesaikan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Novi15 mengatakan di kalimat caption, tuh dengerin langsung, diomong langsung sama Leslarnya, harusnya si malu ya One win kalian yang dapat cuan Leslar yang kena hujat netizen maha benar, karena bikin judul yang ngarang bebas, One win dapat untung Leslar yang kena imbasnya, semoga bisa ngasih berita yang sesuai biar sama-sama enak bersama diingatkan ya oleh Papa B, jangan buat tagline yang aneh-aneh, kemudian juga bersama Ya, kita lihat diunggahnya Papa B Memposting foto Baby L Yang diunggah oleh Kasania dan Baba Ji ya. Namun kita salvo kalimat yang diposting oleh Papa Billar. Aku ketika titik-titik wow Ini eksplorasi Baby L lagi ngapain tuh bersabat ya dan kita lihat juga di kalimat yang dituliskan oleh Kak Ros Seanuska 24 lar ketika aku dengar Esmampo komentarin Leslar Katanya itu, aduh Masya Allah banget ya Ada aja kelakuan dari Papa B yang selalu kita ketawa bahagia Berikutnya juga perselamatan di Snya Marwa FC Setengah jam yang lalu memposting Tentunya postingan foto Kak Tiku Wisnu dan Papa Bilar Saat main bola sambil kajian namun dibikin salvo juga persahabat ya di kalimat di unggahan ini, Tio Wisnu apa yang terlihat-lihat Papa B, Bang Thank You Wisnu ente kadang-kadang ente ya tuh kalimat yang selalu bikin kita ngakak ketawa persahabat ya, ada aja tentunya kelakuan dari admin Marwaiaksi yang selalu jail ini kebahagiaan juga langsian untuk keluarga Konoha yang selalu membuat kita ketawa bahagia Kemudian juga persahabat ya kita lihat Untuk outfitnya Rizky Billar. Ini bukan kaleng-kaleng persahabat ya Perhatikan outfit yang dipakai oleh Papa B Saat tentunya persahabat ya Diunggah di akun Instagram pribadinya Ini potret keluarga kecil Leslar Dimulai dari baju kemeja yang dipakai oleh Papa B merek Zara Dibantu seharga Rp 799.000 Untuk sepatu yang dipakai itu dibanderol seharga 13.198.000 rupiah Untuk jam tangan Rolex dibanderol seharga 232 juta Wow, luar biasa berselamat ya Outfit yang dipakai oleh Papa Bi bukan kaleng-kaleng Berkah Barokah selalu untuk rezekinya Selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita Mudah-mudahan berselamat kita mendapatkan kabar baik dan cedokan terbaru lainnya Jangan kemana-mana